Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah melakukan tombol subscribe, like dan yaudah nge-share -nge semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus masih tetap smart ya supaya kita bisa melewati satu persatu barek permasalahan kehidupan hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik ya. Hari ini kita masih kepengen ngebahasin tentang debt collector dari aplikasi pinjol.